kalau Terang Nogi, hukum dasar haji, atau haji ini wajib bagi yang mampu. Nah, kepingin wajib, sampean fakir mau Itu cara menggugurkan kewajiban apa? haji. sholat itu wajib kecuali kagum ikan. Nah, kepingin rawat wajib Nopo terima kasih semua ini nih, provokator-provokator nih, Bener ya Bener buat sendirian Bener yang sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat yang Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian itu buat sendirian Bener buat sendirian Bener buat sendirian Bener misalnya Zahid ini pun stroke tapi masih eleng nak duwe Nova di Tegal duwe macam macem kan dia ikut memutuskan sebagian hartanya untuk nama haji dan itu zaman nabi disebut hajjul maduk jadi haji di Indonesia kan nama, nama haji amanah, pengganti orang meninggal sebetulnya ada haji lagi haji niabah, pengganti orang hidup yang sudah buzur. paham ya? Niki Kulo Woco, tegi pun, tengki tab ini wajah, hikun, teng kitab Min Haji Talibin, hanya merupakan tek, tek hukum. Kemudian Kulo Woco, tenggi kitab mu hedab. Gak kuyon nih, Bang. Tengki tab mu hedab, saat takdiri. Kulo nih, Niki takbir beberapa versi tentang khas jilmaq. Ini buatan simat, nih, kenapa? Buatan Haikal nih, kenapa? Tetes begini, ya. pertama ya, pertama itu tentang orang meninggal. Orang meninggal harus dihajikan, itu riwayatin, itu hadithubu raida. Hadithubu raida itu adalah lelaki sowan Nabi, Ya Rasulullah, Bapak saya sudah meninggal, ada yang riwayat, Ibu saya sudah meninggal, belum sempat haji, apa perlu saya hajikan? Ya Nabi, harus kamu, Nabi, haji dan itu di Indonesia mau dipraktekkan mau bagus lah, di Indonesia sudah dipraktekkan itu sudah bagus nah yang kedua ini hadisu oke, kalau bahas fasilun Faslun juzun niyabatu fi khadjil farti fi mawzi aini fi hakil mayiti izama tawa alai hajir terus wacani fi hakiman layak jiru ala subut ala rokhila ila bimasa qatin huiri mu'taga kazjamin, jamin to orang lumpuh wa shaykil kabir Wa at 'alaihi Marwah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ma enamra'atan min khosama atab an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa ya Rasulullah inna faridatu tawafil haji 'ala ibadi adraka hadhi sayyakhun kabiran la yastati'u an yastamsika 'ala ar-washilah. A fa ahujju anhu? Qala na'am. Qalat ayan fa hu zalik? Qala na'am, kama law kana nafa'ahu. ya, Mun diwaseni ya Wow, jari-jari Pak Supri dua copem itu rambekan mati. Wow, <hati> <hati> setab tenang ini. <hati> Arta sih nih ya ngaji niki kersane jin untuk barokahya ajaran di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <hati> Mergi urep nih penting. Barokah urep itu ikut menentukan niat. Yeah. Nih gue nontonan. nonton. Sama kadung mati dan ketika hidup gak terbersih niat haji. Anda itu sebetulnya bener-bener mati tambah haji. Meskipun anak situ Anda menghajikan Anda Jadi tirkah itu nggak boleh dibagi kecuali ada jatah Yang diperuntukkan hajinya mayit Jadi penghajian ini itu Hanya untuk menghalalkan Tirkah Tapi mayitnya itu raprestasi, Mereka udah ikut memutuskan Haji Paham ya? Tapi nak ada uret Misalnya jantung setru Ini kan yang memutuskan Tegalku doleh aku haji kinovaku dahulu saya haji kan dia ikut memutuskan jadi penting, jika jenis mati sampai mengurus mengurus tapi di Indonesia itu belum populer malah kalau di dikontrol, raja itu kurang ajar itu saya akan curi, saya setelah 6 juta, saya mati, amanat, walang juta <SILENCIO> <SILENCIO> walang juta itu ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kata yang ada yang ini ada yang ya Iku tondi. Sudah Dua setengah Berarti kira sakati mati, mak alam. setengah. Aku kumpatan juta wis murah malah. nggih. Deri tidak muda Aku guyon gue bener timbang gue serius. Lah gue kitape, serius ngawur. Lebih penting untuk barokah imas masjidnya sih. Gitu. Ini kan yang saya baca kitab muhaddad, kitab kesayangan Imam Nawawi. Jadi wonder kitab di sini masjidmu nyarai muhaddad lah. Yang di kopi itu kitab muhaddad. Kalau yang di minhaj itu alibin. Kalau bawa dia kesana untuk barokah minhaj itu alibin. Romano beri dengan anak utani, wes, ya, wes roh, gue pojok, wes. Nah, Seremayan tahu bener. <laughs> Gak butuh bener terus, ngaranabi semua aja bener terus, gua. Nabi Terus al anil in Jadi ini sami dengan. Jadi singkat cerita Ada imroatan min perempuan. Matur ya Rasulullah, ini konvoy yang mau haji, ini sayang sekali, bapak saya ini sudah tidak bisa ikut, karena bapak saya sekarang sepuh, tua kemudian sakit, berkendara apa perlu saya hajikan? Nabi jawab, iya kemudian apa haji saya, manfaat untuk bapak saya ini masih hidup, bapaknya masih hidup terus Nabi bikin analogi bikin hias, andekan bapak kamu punya hutang, kemudian yang bayar anda itu manfaat, daya manfaat Yesudawai utang dengan Allah bisa dibayar apa? Anaknya. Yang terkenal tuh Fadenoah aku bil sing bil wafa. Terus Imam Bukhari itu mengebabkan dua kali. Satu dibab bab dua dibab babu hadjil marati anir Jadi dibabkan dua kali. Pertama niabah mutlak, mutlakoh. Kemudian dibab kedua babu hadjil marati. Rosjuli, karena kebetulan yang menggantikan bapaknya tadi seorang marah, itu penting sekali di bab peke karena tren peke kan perempuan tidak bisa menggantikan posisi lelaki misalnya imam, kan nggak boleh kamu punya imam perempuan woy sesuasat oh, sos tenang baby, imam tapi di bab haji itu boleh boleh, haji boleh orang tidak anak buah kan karena iqbitin terlalu alus jadi ini benerlah, itu sama-sama yang rapuh, salah lah, maksudnya <tuh> iqbitin tidak aluh sepenuhnya, seperti putunya nabi saya kan bebas maupun putunya <tuh> <tuh> orang marisi memikmini menaruh ukur rohin <tuh> tapi apapun itu saya bercerita, ini, ini baru kayak ngaji jadi saya suwun siapapun yang mendengar ngaji ini, mulai kepikiran Nah, ICU, repot potensi nego kuramari monggo diputuskan, monggo haji. Jenenge haji nopo, mak, duk. Ya, kalau ini bawa beberapa takbir untuk memastikan itu disepakati ulama. Ya. Niki, pulau palsi. Anggap mau kasus pasul mata ilmu. Dagu nah, lo habadi bad pasul mata ilmu pensiun, bonus rapat. Oh, ya, oh, sekian agak semua Boten perkoroh, boten perkoroh mesti bener mesti tangkap MLA ya. itu. <tid> <tid> <tid> Muhtasoril Muzani kolah syafi'iyu al istitohah wajihani. Ahaduma ayaku mustatian bibadani anbi badani wajidan minimali. Saat terusnya, terus akhirnya Imam Syafi'i ngendikan ya terusannya di riwayat, apa? Di riwayat Muhtasoril Muzani. Wamarufon min lisanil arobi ayat polar rosulu ana mustatiun lian abnia dari au akhi tasau yakni bid ijarah au biman yutiuni misalnya sekarang ada orang lumpuh tapi punya tabungan satu miliar seorang lagi ada orang lumpuh punya tabungan satu miliar dia secara jumawa sah sekali ngomong sama mampu bikin rumah singkat tujuh artinya apa dia mampu membayar orang yang membangun rumah tingkat 7 padahal dia lumpuh artinya apa? kalau orang lumpuh bisa disifati bangun rumah tingkat 7 disifati mustate, disifati mam, mampu, berarti yang punya uang fisiknya tidak bisa haji juga harus disifati mampu, meskipun lewat memba dibangkoyok kue, gue agak ini bangun rumah ora kelar, ora ser kok kontraan sampai ya, sangking melaratin tapi uang lumpuh di duit 1 miliar meskipun fisiknya tidak bisa bangun rumah tingkat 7, tapi uangnya bisa. Nah sekarang orang lumpuh yang punya uang satu miliar terus mengatakan anak astatio liab dari Itu sah tidak? Sah kan? Terus orang yang lumpuh ini statusnya mustati apa ndak? Mustati. Jika dia disifati mustati untuk bangun tingkat 7, berarti juga disifati mustati untuk melakukan yaitu dengan menyewa man tujuan apalagi mau mau birah jerum birah medet si pelihara loh bayar larang era masih di tompo bayar kemurahan ya pria pasti birah pasti yang yang lo tak pantas makhluk birah birah biden mboten tak haji haji apa kira-kira 8. 8 pantas malaikat gitu Saya paket mesti makpul. Misalnya promosi. Kalau terus Pola tresno niki jenengan. Terus walwajul akhor ayyaku nama aduban tiba danih layak ziru ayat suata alamarkabin fi kalin bahwa koziron alaman yuti uhu, ini yang mulai masalah. Tadi ya. kan hanya contoh mampu karena bisa membayar. Jasaulangsi mampu karena bisa membayar. Sekarang misalnya mampu karena punya pengaruh. Misalnya pulau itu jadi mengkahi yai. Terus Supri loyalis pulau. misalnya kan nganggur, jadi khitmai. Biasanya mau khitmai tenanan mau nganggur-nganggur terus dia ini mendingin negus, kan gak duit kasih gak duit ya, ya. tapi dia sanggup menghajikan saya jadi tidak mampu membayar tapi punya loyalis yang sanggup menghajikan secara tabar ru'an nah, itu apa tetap wasit ketika dia punya man yuti uhu ini ya, kiai, mursid mungkin beberapa lah yang punya pengaruh dan terus ini ada masalah Misalnya dia tidak mampu haji dengan sendirinya juga gak mau bayar, tapi kau alaman yuti'uhu Ida Amaruh, Ayahku Jaandu, gitu Nah, sampean, nah itu normalnya gimana coba? Cara pikirannya jenengan, ada kiai, mursyid atau kiai peke. Dia tidak mampu jamin, ya, dia lumpuh, duit. Tapi ada santrinya, saya ngaco, saya siap menghajikan beliau. Menghajikan fisik itu ulama kalau bentuknya menghajikan wajib tapi kalau bentuknya mengaji uang untuk nyewa orang haji si kiai tadi tidak wajib menerima karena kalau bentuk uang itu ada potensi suatu saat diundat undat-undat itu perangkat anti duit tawalang ulang lagi ya misalnya zayat ngomong ke saya atau ke kiai siapapun yang lumpuh pak yai saya siap menghajikan anda yang dengan lumpuh tanpa dibayar ini si zayat wajib menerima karena bentuknya hanya ikhjat anbu tapi kalau bentuknya uang, jenengan tak kasih uang untuk nyewa orang haji, itu tidak wajib menerima karena uang itu apa minnah potensi di undang